Halo bosku semuanya, selamat datang, selamat bergabung semuanya di channel keluarga kita di tangan pendosa ya guys Channel keluarga bosku, gasken Seperti biasa di video kali ini, seperti hari kemarin, seperti hari-hari sebelumnya kita bermain di Sweet Bonanza Candy Land ya guys Yang ada di Casino Pragmatic Play langsung aja kita pasang-pasang hela atau di sini gua, gua bawa modal 1 juta rupiah ya guys sama kayak video kemarin langsung aja gaskan kita ditemani oleh mbak Mirna ya. sorry guys suara gua rada-rada serak kan karena belum seruput kopi dulu seruput kopi santuy Anjay kita gaskan dulu. Ah, mantap cuy. Candy drop kah? Ih, kenakah? Ah, sesuatu hal yang mustahil ya guys. Baru main langsung dapet Bisa sih harusnya itu. Aduh Mbak Mirna nih kurang kencang coba muternya. Oke lanjut kanjut gaskan lagi. Kita pasang di bed yang seperti sebelumnya guys. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung di channel Tangan Pendosa, selamat datang di channel keluarga Tangan Pendosa ya guys. Di sini gue bermain di Maxwin 138. Langsung aja gasken yang mau ikut bergabung main bareng gue. Linknya ada di kolom komentar. Aduh, lewat guys, candy dropnya asu-asu. Uh, oke, langsung aja gasken Ih, dapat hadiah mulu gue dari kemarin, guys mantep ini mah mbak Mirna, Ih, enak kali cowok diputar-putar oleh mbak Mirna kan, jadi pengen, jadi ini guys, jadi pengen masang tuh, apa ini guys? Musim kemenangan les, oh, gua dapat hadiah musiman tadi tuh, Salah seribu. Oke lanjut gaskan kan diputar-putar kembali oleh mbak Mirna guys. Disini buat modal gue udah sisa 600 ya guys, aduh masih bisa beberapa kali masang lagi sih santuy. yang penting mainnya tetap enjoy sambil sebat kan. aduh lewat guys kan di bubble surprise nya asu. Oh ayo ya, buat kalian yang nonton video gue gimana kabar kalian sehat selalu kan, gas Kenal aja enjoy guys. jangan dibawa pusing hidup mas santuy. sambil jalanin sambil ditemani mbak Mirna di Bonan Bonanza Dilan ini kita gaskan lagi guys <coughs> bed yang sama <coughs> sorry ya guys gue lagi ada batuk batuk Gini Cok. lagi ada sedikit batuk semoga aja nggak covid Cok. amit amit guys oke lanjut gaskan diputar lagi apakah kali ini akan kena guys atau akan kena pisang. Peace yes, bubble blast. Eh bubble surprise. Mm, manis. Mbak Mirna manis sekali kamu, Dek. Dek. Ade, Ade. Lanjut gasken kita masuk ke game Bubble Surprise ya, guys. Ih, oh, iya buat kalian nih yang belum tahu gua main di mana, gua main di Maxen 138 ya. linknya ada di kolom komentar, langsung aja gasken bergabung dengan channel keluarga di tangan Pendosa ya, guys is kenapa aduh kira sepuluh jelly yang hmm. di drop, drop. drop. oke okay, apakah ini kita milih warna ya guys kita langsung aja pilih warna merah ya guys karena warna-warna brutal anjay <laughs> <laughs> merah berani guys artinya kita harus berani cok be memasang eh, memilih okay. warna merah Oke lanjut di sini bola biru dulu ya, digaskan di bola biru. Ada kaper kaliannya, ih nice banget rel pertamanya, cok. Hmm manis ini mah. main lumayan nih guys. Rel dua nya doang nih mis, ada bolong bolongnya cok. Hmm. Tambah dua kali dua. Berapa nih guys? Ah 10 doang cok birunya najis. Oke ini bola kita guys, bola merah 5 kali 2 Berapakah? 22 kali ya guys, lumayan kali 22 Kita lihat bola kuningnya guys Oke plus 2 dikali 3 kah? Oh gak mau kali 2 cok Hmm, nice banget cok 690 lumayan lumayan guys Langsung profit, profit 100.000 doang lumayan kan, apa-apa santai tetap enjoy yang penting profit guys main gini namanya santai sambil ditemani rokok Samsung kan? sambil ngudut sambil kopi kapal api kopi hitam mm, manis banget ditemani mbak Mirna guys oke lanjut kanjut diputar putar lagi guys sama mbak Mirna ini duh mbak Mirna ya banyak aktif banget cok mbak Mirna ya aktif kenal lagi kah sweet spin kah manis sweet spin kah satu lagi cok ih manis banget sweet spin kena cok hmm. tadi bubble surprise sekarang sweet spin ya guys kita masuk ke game sweet bonanza asli guys anjay manis banget masang 50 ribu kan oke okay, sambil seruput kopi dulu guys aduh ngalek cok sorry guys di sini rada-rada lagi musim hujan-hujan gerimis gitu. Oke okay, cakep jambu bolnya konek. Aduh apel. Nah biru kah. Ah. Mm. Love, love nya mau gak? Love nya. Ih manis love nya konek cok, Aduh kali kalianya cuman 3 guys. Anjay. Mm. Apel jadi. Love jadi lagi. Mm. Jadi langsung love nya anjir. Kali 3 lagi co asuh Lumayan lumayan tapi sih Oke manis Anggur kah Nice pisang dulu pecah Hmm birunya lanjut Manis Perkalian lagi dong Ih love nya aduh baterai gue love it, ca. Oke santu yang penting JP kan JP JP hula Atuh guys Manis Udah 2,4 guys di tangan Oke birunya dong, lanjut dong. Biru dong, kurang satu guys. Aduh birunya gak mau, cok. Hmm, manis banget, cok. Pecahannya, walaupun disebut sudut Bonanza KW ini. Ayo sisa satu spin guys. Lanjut, is kagak mau pecah guys, kurang satu birunya, cok lumayan langsung profit 2,8 juta ya guys lanjut kacet gas kita jp lagi cok manis banget mbak mirna ini sambil sebat lagi kan santuy kita pasang-pasang dulu sambil sebat sambil ngudut kan hmm. manis ini mah kita harus makan-makan guys nanti malam ini anjay Oke lanjut apakah kena lagi? Ayo mbak Mirna sekali lagi, biar bisa crot di luar kan anjay. Kenal lagi kah? Candy drop. Ih, lewat guys. Oke nggak apa-apa. Anggur pisang. Yang penting kita udah dapet ya guys JP-nya. Mantap juga langsung profit 2,6 juta Oke lanjut lagi kita pasang-pasang dulu kita lihat apakah masih dikasih nih guys bisa lagi dikasih nih kalau kayak gini nih sama Mbak Mirna Ayo Mbak Mirna putarnya yang bener dong Oke lanjut masih diputar-putar oleh Mbak Mirna guys Oh ya buat kalian yang ada trik-trik tips-tips memasang di Sweet Bonanza Candyland ini Bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys Ih lewat bubble surprise ya Cok Sweet pin lagi kah? Ih anjay kurang satu Cok Duh sayang banget apa-apa satu mbak Mirna lebih suka pisang Cok daripada permen Oke okay. Buat kalian yang ada tips-tips -tip memasang nih guys tips-tips memasang trik-trik memasang di sini, langsung aja tulis di kolom komentar ya guys gua bakal coba-coba tips-tips trik-trik dari kalian kalau kalian mau nyobain trik-trik gua sini boleh langsung aja gaskan semoga oke okay juga kayak gua kan gua modal sejati langsung jadi 3 jeti guys anjay ini belum JP nya nih guys baru JP kecil doang nih kayaknya oke kita segem lagi ya guys kita las di 240 semoga aja kena kalau nggak kena kita cabut aja kan ih kah anjay lewat cok lewat kayak langsung aja kita sudahi video kali ini gue mau gas wd terima kasih buat kalian yang udah nonton video tangan pendosa sampai akhir ya guys jangan lupa linknya ada di kolom komentar buat yang mau bergabung di tangan pendosa ya guys langsung aja gas ke